Amerika Serikat menolak usulan resolusi yang diajukan Perancis di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, DKPBB, supaya Israel dan kelompok Hamas di jalur Gaza, Palestina, segera melakukan gencatan senjata. Negeri Paman Sam beralasan usulan resolusi DKPBB justru bisa mengganggu upaya diplomasi yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Joe Biden dan Israel. Perwakilan Prancis di DKPBB menyatakan mereka berunding cukup sengit dengan Amerika Serikat pada Rabu kemarin terkait usulan resolusi soal Israel dan Hamas itu. Namun putusan Amerika Serikat untuk PBB menyatakan mereka tidak akan mendukung usulan resolusi yang diajukan Prancis. Sampai saat ini belum diketahui apakah Prancis akan mengajukan usulan resolusi itu kepada negara anggota DKPBB. Sebab kemungkinan besar Amerika Serikat akan menggunakan hak veto untuk menghalangi resolusi itu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi membahas masalah peperangan antara Israel dan Hamas di jalur Gaza Mereka juga melakukan konferensi video dengan Raja Yordania, Raja Abdullah terkait kondisi Gaza Sidang Majelis Umum PBB yang dijadwalkan digelar hari ini di kantor pusat mereka di New York juga akan membahas permasalahan konflik Israel Palestina. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dijadwalkan hadir dalam rapat itu. Peperangan antara Israel dan Hamas meletus pada tanggal 10 Mei beberapa hari sebelum Idul Fitri. Alasan Hamas menggelar serangan roket adalah membalas sikap aparat keamanan Israel yang menghalangi dan menyerang warga Palestina yang tengah beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Hamas juga beralasan serangan itu untuk membalas sikap pemukim ilegal Israel yang hendak mengusir para penduduk Palestina yang menetap di kawasan Seif sebelah timur Yerusalem.